Indahnya keberanian hidup rukun beragam istiadatnya itulah Indonesiaku Indahnya kesucian setiap doa bermacam agamanya itulah Indonesiaku Berdasarkan bineka tunggal ika semboyan Indonesiaku terbang sebagai Garuda Pancasila lambat Indonesiaku teruslah berkibar bendera merah.